Manfaat biji ketumbar untuk kesehatan. Mengutip dari Organic Facts, ketumbar mengandung vitamin B, vitamin C, kalium, tembaga, magnesium, mangan, zinc, zat besi, kalsium. Manfaat ketumbar. 1. Menurunkan kolesterol. Mengutip dari Grid ID, sifat antioksidan dalam ketumbar berperan menurunkan kadar kolesterol jahat, meningkatkan kesehatan jantung, dan menurunkan tekanan darah. 2. Menurunkan gula darah. Merangkum dari NBTV, sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The British Journal of Nutrition menunjukkan ekstrak biji ketumbar, bersifat antihiperglikemik, pelepasan insulin, dan menjaga kadar glukosa dalam darah tetap stabil. 3. Meningkatkan Kekebalan Tubuh Mengutip dari Health Clinic, sifat antioksidan dalam ketumbar bisa mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. 4. Meningkatkan Kesehatan Pencernaan sebuah penelitian menunjukkan ketumbar secara signifikan bisa mengurangi sakit perut, kembung, dan ketidaknyamanan pencernaan. 5. Menjaga kesehatan otak. Ketumbar memiliki sifat antiinflamasi yang bisa menurunkan resiko penyakit otak seperti Parkinson, Alzheimer, dan multiple sclerosis. Efek samping ketumbar. Ketumbar memang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Namun, ketumbar juga bisa menimbulkan alergi, masalah hati, dan perut. Ketumbar yang dikonsumsi berlebihan bisa menyebabkan gangguan, fungsi hati, dan sakit perut. Terima kasih, semoga bermanfaat salam info sehat.